Oke lanjut ke preset yang keempat Oke lanjut ke preset yang kelima ya lanjut ke presiden yang ke-6 guys oke okay, lanjut ke presiden yang ke-7 guys Oke lanjut ke peserta yang ke-8 guys. lanjut ke presiden yang ke-9 guys <usuk> oke okay, lanjut ke presiden yang ke-10 guys <usuk> Oke lanjut ke peserta yang ke-11 guys. Oke lanjut ke preset yang ke-12 guys. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-13. <SILENCIO> Oke okay, lanjut ke preset yang ke-14 guys Oke okay, lanjut ke preset yang ke-15 guys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 Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-20. Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-21. Ya, punya saya. Kambing oke, okay, lanjut ke episode yang ke-22. Oke okay guys, mungkin segitu wajah presetnya, semoga kalian suka dan jika kalian suka kalian bisa like video ini dan share ke teman-teman kalian. Oke, okay, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.